sar ini pakai lumpur kita makan ya, pakai tuh anjing dia Mantap Dungu, yo. Dungu ini yang singo yo, Yow Dungu yang singo Ini breaknya boleh makan ini Masa gini lo iki pancing gunungan singa jaya iki hampir penuh